Pada siang hari, terlihat seekor naga yang hendak menyerang sebuah kastil kerajaan. Para penjaga dan raja pun panik ketakutan. Hingga datanglah seorang prajurit yang gagah berani untuk menangkap naga tersebut. Para itu pun langsung pergi dan mencari keberadaan naga yang dimaksud. Setelah para penghuni kerajaan cemas karena lama menunggu, akhirnya sang prajurit itu pun tiba dengan membawa kepala naga tersebut. Mereka pun merasa senang dan bahagia tapi pada saat ia akan masuk ke dalam kastil ia malah tertimpa pintu kayu yang sangat besar.